cicitik balik lagi bersama VOC Spin hari ini kita akan review game sweet bonanza ya seluruh hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini hari ini kita mau modal receh saja Rp50.000 kita akan mencoba mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini ya bosku nah, dengan modal 50000 kita enaknya main di bed berapa nih bos hmm saya saya pikir pikir dulu 1.200 atau 2.400 sih enak harusnya. Cet 1.200, ah, 2.400 gas selada belanja aktif kita langsung gaskan di 30 manual ya seluruh ya yang bertanya kita main di mana kita main di retro slot bosku situ itu slot tergacor tersolid sandero jaga dunia akhirat di sini wd berapapun pasti di daerah lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semuanya seluruh apa event apa itu eventnya event new member bonus 500% khusus slot aja ya. Seluruh, ya jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian akan jadi 150.000 dan untuk cara rules klaimnya juga mudah kalian tinggal apa tinggal daftar dengan referral kita Depokan dulu saldonya, kayak toko saldo seratus ribu. Kalian Depokan dulu seratus ribu, jika saldo sudah masuk, kalian tinggal kalian di live chat saja. Untuk caranya mudah sekali, kan, seluruh ya. klaim di live chat aja ya. langsung aja tenaga, untuk link gacornya saya sematkan di pin komen, ya, bosku. kita dapat free spin nih, yuk. pecah macam yang mantap, yuk, semanggi sepet, dong. Semanggi sepet yuk kali sebelumnya si, masih urus mangkat kurang satu, lumayan dua puluh lima ribu ya, suruh, yuk, kasih lagi dong cili biru nguruh uh. sisang jadi harus semangka harusnya tuh semangka itu enak pakai semangka jenis 57.000 lumayan lumayan lumayan ya seluruh ya tipis tipis-tipis dulu ini naiknya semoga kita dikasih yang ngeri-ngeri lagi ya seluruh ya seperti kemarin kita dapat 1,9 juta semoga hari ini pun lebih dari itu yuk bisa yuk bisa yuk Aduh mana tuh semangat perkaliannya mana tidak ada perkalian tidak ada perkalian anjing cuma kali 8 lumayan lah ya tiga puluh tujuh lagi las las las las las hmm. lagi kan main dua ya guys ya, loh di intinya buat kalian semua ya loh ya yuk dibantu eh jadi dibantu dibantu terus tuh dan buat semua yang bertanya kita main di mana kita main di retro slot bosku situs loh tergacor tersolid sampai hujan tentunya akhirnya di sini WD berapa kumpas di bel lunas bosku yola langsung gaskan aja untuk link gacor yang saya ya sematkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup tele di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonus sehari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor sweet bonus sehari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor sweet sehari ini ya karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor oh sweet bonan hari ini maka dari itu juga dibantu ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu bocoran slot gacor hari ini khususnya buat slot gacor sweet bonan hari ini pastinya ya bosku back to the game ya seluruhnya kita akan mencoba mencari, mencari mencari mencari mencari free spin free spin manis di bonan ding pastinya bonan ding miru aduh hati jadi dong kan jingguan satu hatinya nih kita kelarin ini kita langsung naik bed. enak sih sebenarnya kalau naik bed nih kayaknya pecah pecang di luar tuh lagi menarik hati Wih, menarik hati kita tegas ke naik bed kita barbarkan 50 turbo dan buat teman-teman semua yudhi bantu like comment subscribe-nya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 hai dong duduk kalian turun aduh kali lima dong lumayan awal yang bagus ya. diawali dengan lima ya seluruh ya aduh rangung semua itu cuk. yuruh yuk tuh jadi jeli biru kasih dong udah lumayan nih rangis boleh ha semangka dulu ternyata jeliping atuh jeliping kurang satu cuk anjing lumayan nonton 50.000 ya buruh yuk jeli biru turun dong jeli biru turun dong anjing lumayan yuk aduh yuk anggur-anggur-anggur manggis uh, uh, lumayan 24.000 perkalainya berapa gitu 24.000 kali 19 tuh. lumayan per 474.000 tuh oh, lumayan lumayan lumayan lah ya seluruh semak soal pertama nih bos hai dong lagi lagi lagi lagi dua kali lagi anjir enggak ada pecahan pesan lagi tuh waduh gitu tuh Dua tapi lumayannya ya, suruh, Ya, saldo dan naik 700an sih. Sebenarnya bisa kita langsung gaskan WD kan saja ini sebenarnya. So, karena kesempatan WD sudah terbuka luas, sebenarnya cuma kita coba turun spin. Kita coba di manual aja ya, bro. Ya, kita coba-coba, coba-coba, coba-coba, coba-coba, coba, coba, coba. coba co -co -co -co ya coba-coba, sudah lumayan juga naiknya ya seluruh ya. dari modal 50000 kita udah profit 750.000 udah lumayan lumayan profit yuk langsung gaskan aja kita langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan WD datang buat kedua kalinya maka dari itu kita manfaatkan sebaik-baiknya seluruh ya ingat seluruh WD kan selagi ada kesempatan WD ya seluruh ya. saya otong speed pamit ulur diri bye-bye seluruh salam jackpot